Guys, saya akan main bukti mobile lagi di sini. Saya akan memberikan komentar video saya sebelum kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe Jika kalian ingin berlangganan video Jika kalian ingin berlangganan channel ini Dan tekan like Jika kalian suka video ini Dan aktifkan tombol lonceng ke sosial media ke teman-teman kalian oke kita sudah terjun kita sudah berasut ada senapan atau pistol maaf guys lagi kita dapat sudah dapat ternyata satu guys, hai, <coughs> disini saya bermain gameplay hai, mobile hai, terus hai, uh, hai, human Kita dapat armor, kita dapat tas, kita dapat aja dikit. Tiga guys, kita sudah kill tiga orang. senjata lagi kita mencari senjata lagi bro kita masuk ke dalam ini ini rop Tapi tetap apa beta guys guys gimana maksudnya oh, mau keluar guys masih ada cuy sembunyi Di ya santai guys kita Semakin dekat guys 4. kita sudah oke okay, 4 orang guys tetap waspada mas tetap waspada buruk guys <coughs> seperta aja masih ada musuh di sekitar sini lima orang guys, tapi kita harus kita juga harus tetap waspada masih tetap waspada siapa tahu aja masih ada musuh di sekitar sini. Oke kita ke atas. Main guys, telur. tetap dust lagi guys. Wish ada musuh lagi guys. Tetap waspada guys. Harus dijata kan itu. Dalam urungnya. cari ya, itu dia Tembang. kita sudah nge 6 orang guys guys okay. De... Oke, okay, lo... tujuh orang. Sudah menggunakan penghilang rasa sakit. Ada orang Ibaraya Ini raya kita juga punya sniper tapi saya tapi saya ingin menggunakan SMG jadi saya lebih memilih untuk menggunakan SMG yang daripada menggunakan sniper tapi pasti di ujung, di akhir-akhir pasti saya menggunakan sniper. prosesnya jauh jadi kita menggunakan mobil saja untuk untuk berlari ke aman. Oke okay, kita sudah masuk ke zona aman Tapi belum Belum aman Soalnya di waktu Dikasih waktu 1 menit 47 detik 1 menit 2 menit Dikasih waktunya 2 menit Untuk ke yang baru oke, kita sudah masuk ke zona aman yang baru kita keluar dari mobil tapi tetap waspada badan agar <coughs> tidak mati ditembak sama orang atau musuh kenapa saya menggunakan snipernya di waktu-waktu terakhir atau di waktu-waktu awal karena kalau di waktu, waktu terakhir sniper itu sangat bagus untuk digunakan dengan jarak dengan jarak dekat atau jarak jauh dia bisa meropong kita sudah mengkill 9 orang guys juga jangan lupa memilih teropong yang bagus guys itu sudah khasil sekeluarga guys kita buang dulu salah satu untuk kita pakai ternyata kita dipakai untuk untuk mengambil peluru sniper dari tadi tadi terlalu banyak. Oke, cari lagi masuk guys. Cari guys, musuhnya berada di mana? <coughs> Itu dia. Dengan jarak sejauh ini kita bisa menyerang, kita bisa meneropong dia. Orang, guys, tinggal satu orang lagi, guys. Oke, jangan lupa di like, di subscribe untuk kalian suka video ini, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. setiap notifikasi yang untuk notifikasi baru dari video saya akan muncul di channel kalian pada saat kalian membuka channel kalian jangan lupa tulis komen juga di bawah dan ke sosial media seperti facebook dan yang lain sebagainya oke okay, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya sampai habis winner winner chicken dinner